Bus. Uh. going to the bridge. This kemana nih? Tumble ke combrang. Jadi hari terakhir kita di Bali Jungle Camp. Enak banget jujur pengalaman yang menyenangkan buat kami sekeluarga dan teman-teman. Pengalaman yang berkesan banget. Apalagi pas deket sama alam yang kayak gini, udaranya seger, anak-anak have fun, mereka bisa lepas dari gadget selama tiga hari, ajaib banget sih. Hmm, karena kayak tempat-tempat seperti ini di Bali perlu diperbanyak sih, dengan kearifan lokalnya masing-masing, dengan cerita masing-masing. Uh, harap abaikan saja apa yang ada di belakang saya ini, <laughs> ya kita lanjutin. Ini lagi mau bikin apa nih? Mau bikin nakwat. Pak, pak, itu jajanan tradisional Bali. Benteng-benteng gagal. Iya. Kiki. Mbak, yeah. iya. Berat ya? Kagak. Oh, Kirain <tuk> <tuk> akhirnya bisa nyobain masak lakwak. Ini lakwaknya warnanya biru karena dia pakai bunga telang. Ya bentar lagi, habis ini kita mau bawa lak-laknya ke bawah makan sambil piknik piknik Di bawah, di atas rumput, enak deh pokoknya Udah ada payung-payungnya gitu deh See you! Ini nih lak-laknya udah jadi nih. Jadi, kayak begini nih. Yang namanya lapak ini, guling gula merah. Salam gula merah cair, gula aren, puas, gula aren. Terus ini namanya kelapa parut. Di parut ini lagi nungguin aku, mereka mau nyobain. Udah disiapin, ada kopi, ada teh. Jadi enak nggak? laku Enak, enak banget. Enak banget, wooo oh. Kita mau ngobrol-ngobrol nih, sama owner Yang masuk ke dalam seksi kepo bisnis sedikit Supaya mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi Ini ngapain sekrucil-krucil Bisa menjadi inspirasi Buat teman-teman. karena kayak tempat-tempat seperti ini di Bali perlu diperbanyak sih Kepo bisnis ini seperti teman-teman tahu adalah saya curi-curi waktu kepada pengelola atau pemilik sebuah usaha UMKM Kita ambil uh, idenya, kita ambil semangatnya, inspirasinya supaya kita bisa bangun Bali sama-sama Melalui usaha-usaha yang kita miliki sendiri Nah sekarang seperti teman-teman tahu saya ada di Bali Jungle Camping Nah uh, saya mau tanya nih, kenapa sih Bu membuat tempat ini? apa siapa nih yang mau jawab bebas saja nih. Pak sih ide. Ya, jadi maksud saya mengenalnya hmm. uh, tempat ini sebenarnya. Pertama ide hmm. kita mau pingin Dipegang aja. Punya kebun manggis dan kebun durian. Oke. Okay. Itu mungkin 6 tahun yang lalu kita beli uh, lahannya hmm. dan seiring waktu berjalan ada pengembangan ide untuk menambahkan eh, apa namanya rumah kayu dan eh, tenda dom untuk eh, usaha akomodasi. Di samping akomodasi juga ada kebun kopi, kebun manggis dan kebun durian. Jadi di saat musim buah, jadi tamu bisa ambil buah dari pohonnya langsung. Kan kalau orang mau bikin usaha kan carinya di tempat rame, iya. biasanya. Ini di, di sini pasti ada idenya atau ada mimpi. Iya. Ini kan kebetulan uh, saya dari sini okay. desa sini ya hmm. ada orang tua juga. Itu kan kemarin itu karena uh, kita biar sering pulang juga itu nengok hmm. orang tua. Ada alasan pulang ya. ya. Hmm. Tantangannya ada nggak sih usaha saat mem memulai usaha ini? Banyak tantangan ya ini untuk uh, uh, akses jalan yang ke sini juga bahwa tak enggak yakin enggak yakin memang enggak nah, yakin yang kita pertama itu adalah ketidakberanian untuk memulai adalah mm -hmm. saya yakin kalau bikin jalan enggak sih itu yang yeah. uh, apa pertanyaan yang uh, muncul tapi sering waktu dengan banyak tamu yang mulai datang dan mereka uh, sangat mengapresiasi produk yang kita miliki akhirnya yakin itu lama lama muncul dan sekarang ya pada tahap yang tinggal uh, mengembangkan pada tahap yang berikutnya tahap berikutnya Jadi yakin itu menjadi sesuatu tantangan yang paling utama beratnya di awal Nah ini kayaknya memang tantangan semua teman-teman UKM ya Yakin nggak memulai yeah. gitu, tapi Nah supaya jadi yakin itu gimana tuh awalnya? Uh, biar yakin jadi yang pertama Kita membuat konsep yang tentu mencirikan keunggulan daripada tempat uh, yang ada di desa ini. Jadi keunggulannya adalah kebun kopi, tanah kontur, dan pohon buah-buahan. Dan kita memang karena tidak mau besar, kita bikinnya uh, apa lokasi yang satu setengah hektar itu di skater nggak akan banyak. Jadi kita tetap mengecilkan size daripada bisnis, tapi memunculkan keunikannya membidik market yang tepat dan mengkomunikasikan itu menjadi uh, kesulitan di awal. Karena destinasi desa Padangan belum masuk map daripada tempat akomodasi yang dikenal di Bali. Kenali Bali. Jadi mengkomunikasikan itu yang uh, kita banyak membantu oleh tamu-tamu yang happy yang di tempat kita. Dan dia mengkomunikasikan balik ke uh, paling keluarganya dulu, teman-temannya. Dan setelah lima tahun kita jalankan, dan ya sekarang sudah mulai artinya dari teman ke teman mereka uh, rekomendasikan mereka untuk lapangan kerja untuk uh, penduduk di sini walaupun belum banyak. jadi untuk proyek dan untuk karyawan semua dari desa padangan. Okay. kalau perlu driver atau uh, apa namanya transport, transport. Hmm. kami juga melibatkan uh, apa namanya warga lokal. Dan juga yang terakhir yang tidak kalah penting, jadi kami membantu program daripada kepala desa dan istrinya untuk mensupport volunteer sekolah minggu yang dimiliki oleh desa ini. Jadi tamu-tamu yang menginap di sini, uh -huh. setiap... Uh, apa namanya ada kesempatan dan lewat hari minggu pagi mm -hmm. kami tawarkan untuk menjadi peluntur pengajar di sekolah minggu yang ada di bisnis dan misi sosial harusnya bisa seimbang, seimbang, sejalan. seimbang. dan tentunya kami juga ingin desa ini tidak hanya dikenal sebagai desa apa namanya pertanian mm -hmm. tapi mulai mm -hmm. mengarah pada uh, apa namanya ada agro-turism, agro ada pertaniannya plus ada kemasan wisatanya ya, terima kasih banyak udah meluangkan waktunya Bapak sama Ibu mudah-mudahan di Kepo Business kali ini bermanfaat buat teman-teman UKM semua ayo sama-sama kita bangun nya. tapi ingat Bali yang Bali alami, dari dibangun dari desa karena kami-kami yang orang kota justru terpukau oleh hal-hal yang seperti ini udah mau pulang sekarang nih tuh, sedih ya enak, enak banget, gak nyangka ternyata menyenangkan di di tenang <tuk tambahan> seminggu sekali ke sini kayak seru seminggu sih li <tuk> <tuk> ya. <tuk> ya pak tapi yang paling surpise apa anak-anak kita ya -uh. oh, gimana? eh bagus terus? belajar apa? jangan takut jangan takut sama apa? anjing apalagi Bugs. ya apa tentang serangga ini kalau lagi di video dia main eh. kalau ya. nggak bahaya nama jingga jingga apa jingga seneng senang gak tinggal di sini iya nang iya nangnya apa main-main ya yaudah kita lagi mau check out dulu habis packing pegang barang da -da. bye, -bye. bye, -bye.